Katolik, mohon berkat Tuhan agar dagangannya laris. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Yesus terkasih, aku bersyukur kepadamu atas anugerah hari yang baru, jaminan keselamatan kekal dan pengampunan yang datang dari hatimu yang penuh bijaksana. Aku sangat bahagia merasakan kelembutanmu, meskipun aku lemah, namun engkau tetap mengasihi aku dan menopangku. Kristus yang baik, berikanlah tanganmu, ulurkanlah ke atas diriku dengan segenap dagangan yang hendakku jual, Berkatilah agar bermanfaat bagi orang lain Jamahlah aku Tuhan agar aku dapat melihat kebutuhan orang lain melalui daganganku ini Sehingga dengan tulus, ikhlas, dan sabar aku melayani mereka dengan sepenuh hati Kepadamu aku berpaling, ingatkan aku Tuhan Yesus di saat aku merasa putus asa, kuatkan aku, tak kalah aku merasa lemah, sehingga aku dapat menjalani hari-hariku dengan segenap yang kulalui bersama dirimu. Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.